Wow, Alhamdulillah ya, untuk video atau vlog di channel Youtubenya Roma Irama official Bisikan Roma nih, Pak Haji cuma kena lesti, Rizky Bila terkaget-kaget Ini masuk 20 trending, wow, Masya banget ya 20 trending di Youtube Alhamdulillah sudah nangkring di trending, Masya Allah berkat support dan dukungan dari Lesla Lovers nih mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik nih buat idola kesayangan kita yuk gas mudah-mudahan bisa nangkring otw di pucuk amin berikutnya persahabat kita mampir ke unggahan terbaru dari Ayah Kecora persahabat ya di laman akun Instagram Ayah Kecora ini mengunggah postingan foto BBL Duh, makin gemes aja persahabatnya ya BBL Selalu membuat kita semangat dan selalu membuat kita bahagia pastinya dan kita juga salpon dengan kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejora Senyum atau nangis ya, kata ayah Aduh, antara dua ya <gülüyor> Antara senyum dan nangis, sepertinya sih senyum nih BBL Luar biasa, Masya Allah, Mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Salah satunya dari Om Kevin Syah yang ikut memberikan tanggapan Lagi kakak Sepna, ayah Kejora Aduh, Masya banget ya Tentu, BBL emang ganteng banget Berkarisma, selalu membuat warga Konoha bahagia Berikutnya para sahabat kita lihat juga, ada sebuah ugan spesial juga yang kita ini sih, gambar yang membanggakan dari It's T. Ini mengenai Lesnar Metaverse, persahabat ya Ada sebuah pertanyaan nih sebelumnya, dari salah satu akun Pertanyaannya, terus kabar gembira untuk sekarang apa? Nah, persahabat yang bertanya nih, kabar gembira apa nih untuk sekarang? Mengenai Leslar Metaphor, sebagai kita simak nih di jawaban Kalimat persahabat yang dituliskan Minggu depan mulai masif marketing Melibatkan ribuan influencer kaliber dunia Buy and hold Dollar Leslar, ke internasional Tuh persahabat ya, jawaban yang sangat membanggakan Dora Leslar ini go internasional. Mudah-mudahan Leslar Metaverse terus berkembang, sukses dan jaya selalu. Kita lihat juga nih ke slide berikutnya. Bayangkan Leslar Metaverse terpampang di New York City Times Square. Wow, masya banget ya. Kabar baik nih harus diapresiasikan, disampaikan dan diaminkan ya Bismillah. Semoga Leslar Metaverse sukses. Sampai market global Amin Selalu support dan dukung Untuk idola kita Berikutnya juga persahabat ya Kita lihat ada sebuah kabar spesial Di hari ini Tepatnya tanggal 19 Alhamdulillah persahabat ya Ini tanggal yang sangat membahagiakan Untuk idola kesayangan kita Selamat tanggal 19 Untuk kesayangan kita semuanya Semoga makin bahagia, lahir batin, rumah tangganya langgeng Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Ini momen spesial banget ya untuk kita semua Dan di sini juga ada momen ketika Papa Bilar takut dengan kepala ayam Aduh, <laughs> ini sih cute banget Momen ini pun diripas oleh akun sahabat selar. Ada kalimat cancel yang dituliskan nih di postingan ini Selamat tanggal 19 kesayangan kami Makin bahagia, lahir batin, sukses, berkah, dan jodoh tiljana Amin Banyak sekali tanggapan komentar juga nih yang diberikan Yakni dari akun Teti tetyros02201 mengatakan Amin Oh iya yamin. Sekarang tanggal 19 Selama tanggal 19 kesayanganku Semoga selalu sama rukun langgeng jodoh tiljana Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Semoga Allah selalu melindungi kalian Amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan semakin banyak doa, support, dan dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. Berikutnya, para sahabat, ada sebuah kabar juga yang spesial nih untuk kita simak. Perhatikan yang diunggah oleh akun sahabat Les Taiwan meripos unggahan dari x ini mengenai soal postingan Papa Bilar semalam dengan klarifikasinya mengenai permasalahan DS, persahabatnya karena Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora ini mendapat surat panggilan dari Barreskrim. Kita sangfok dengan kalimat luar biasa dari It's Peter T. Kalimat yang rapih, teratur, pelan-pelan tapi tegas. Memposisikan diri hanya sebagai warga negara, bukan korban atau pembela, apalagi ingin pujian. Tidak pula menghakimi penjahat, karena dirinya ingin dianggap jagoan. Tidak perlu menjelekan orang lain, karena dirinya ingin disebut inspiratif yang benar. Tidak harus bernarasi bualan demi disebut panutan Tuh, persahabat ya Kalimat yang sangat luar biasa Idola kita memang beda banget, persahabat ya Tidak haus dengan segala pujian atau apalah Tetap rendah hati Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang